Selamat datang di channel Tukang Dolan Travel. Pada video kali ini Tukang Dolan Travel akan mereview sebuah objek wisata yang ada di Pangandaran yaitu Pantai Batu Hiu. Pantai Batu Hiu, tempat wisata di Pangandaran yang penuh legenda. Pantai menjadi salah satu objek wisata yang paling disukai oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Sedangkan Indonesia sendiri menjadi negara yang memiliki garis pantai cukup panjang sehingga terdapat limpahan potensi wisata bahari. Meskipun begitu, dari semua objek wisata pantai di tanah air, masih banyak tempat yang belum terungkap keberadaannya. Oleh karena itulah, kita patut melestarikan segala objek wisata yang sudah ada. Bila Anda kebetulan sedang jalan-jalan di daerah Ciamis, Jawa Barat, ada satu lokasi wisata yang wajib dikunjungi. Namanya adalah Pantai Batu Hiu. Pantai yang terletak di sebelah selatan Pulau Jawa ini, langsung berbatasan dengan Samudera Hindia. Banyak yang mengatakan bahwa pantai ini sebagai tanah lotnya Jawa Barat, karena memang tampilannya mirip. Lalu mengapa pantai ini disebut dengan Batu Hiu, langsung saja yuk kita bahas bersama. Sebelum masuk ke pembahasannya silahkan like dan subscribe channel ini, supaya maju dan berkembang. Cerita tentang nama pantai Batu Hiu, tak lepas dari legenda pada zaman dahulu. Berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh warga sekitar, Sekitar abad 11 lalu terdapat pasukan yang dibuang dari Kerajaan Mataram. Pasukan tersebut dikomandani oleh dua orang, bernama Aki Gede dan Nini Gede. Mereka semua pergi dari tanah asalnya, yang kemudian sampailah di daratan pantai Batu Hiu melalui jalur laut. Setibanya di daratan, mereka memutuskan untuk beristirahat, dan tinggal di daerah perbukitan di sekitar pantai. Suatu hari, Nini Gede menyuruh pasukannya untuk mencari makanan bagi mereka. Salah seorang pasukan yang bernama Kibraja Lintang, mempunyai inisiatif untuk mencari makanan di pantai. Akhirnya dia berhasil menangkap seekor hiu. Setelah Aki Gede dan Nini Gede mengetahui hasil tangkapannya, mereka justru mengatakan pada Kibraja Lintang untuk mengembalikan ikan tersebut ke lautan. Saat Kibraja Lintang melepaskannya, ikan hiu tersebut berubah wujud menjadi batu hitam cukup besar. Keberadaannya masih dapat Anda lihat sampai sekarang. Itulah mengapa pantai ini dinamai Pantai Batu Hiu. Sayangnya batu tersebut bentuknya sudah mengalami perubahan, tidak seperti hiu lagi. Hal ini disebabkan oleh kikisan air laut yang sudah terjadi selama berabad-abad lamanya. Pantai yang penuh legenda ini berlokasi di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Tepatnya berjarak kurang lebih 14 km dari Pantai Pangandaran di sebelah selatan. Tempat ini menjadi salah satu objek wisata populer di Pangandaran. Pengunjung akan berdatangan setiap harinya dan mengalami peningkatan saat weekend maupun libur panjang tiba. Jika Anda ingin merasakan suasana yang lebih sepi, silakan datang pada hari kerja bersama teman-teman maupun keluarga. Di sini juga terdapat berbagai fasilitas yang akan menunjang kenyamanan para wisatawan. Tak ada aturan khusus yang menentukan pukul berapa objek wisata ini dibuka. Sebenarnya pantai bebas dikunjungi kapan saja, termasuk pantai Batu Hiu. Secara tersirat, objek wisata ini dibuka selama 24 jam. Akan tetapi, petugas yang bekerja di pantai ini tidak akan tinggal selama waktu tersebut. Umumnya, orang akan berkunjung dari pagi hari untuk menikmati matahari terbit, sampai dengan petang hingga matahari terbenam. Lagi pula jika Anda berkunjung saat malam, angin pantai yang berasal dari daratan, menuju lautan akan berhembus sangat kencang. Langit menjadi gelap dan pemandangan keeksotisan, lautan lepas tak akan terlihat. Jadi lebih baik datanglah di waktu-waktu pada umumnya. Untuk bisa sampai ke Pantai Batu Hiu, rute yang Anda ambil tergantung dari jenis transportasinya. Apakah naik transportasi umum seperti bus, atau kendaraan pribadi? Bila Anda memutuskan menggunakan transportasi umum, Silakan naik bus yang ada di terminal kota, dengan tujuan Pantai Pangandaran. Namun bila Anda memulai perjalanan dari Tasik, ambillah bus dengan tujuan yang sama, kemudian berhenti di sekitar Pantai Pangandaran. Lanjutkan perjalanan ke Pantai Batu Hiu dengan angkutan jurusan Cijulang. Lalu Anda bisa naik ojek sampai tujuan. Sedangkan jika naik kendaraan pribadi dari Pantai Pangandaran, ambil arah ke jalan baru bulak laut dengan jarak kurang lebih 16 km. Selanjutnya teruskan perjalanan sampai Jalan Merdeka, atau Jalan Raya Cijulang. Lihat papan petunjuk arah Pantai Batu Hiu, yang mengharuskan Anda belok ke kiri. Tinggal masuk kurang lebih satu km saja, dan Anda sudah sampai ke pos retribusi Pantai Batu Hiu. Obyek wisata ini sudah menetapkan, besaran harga tiket masuk yang berbeda-beda. Golongannya berdasarkan jenis transportasi yang digunakan. Berikut ini adalah rinciannya. Orang jalan kaki Rp3.300 per orang. Sepeda motor Rp7.000. Mobil Jeep atau sedan Rp19.500. Mobil Carry Rp36.000. L300 sampai Rp51.500. Bus kecil Rp68.000. Bus sedang Rp106.000. Bus besar Rp172.000. Harga tersebut masih bisa berubah sewaktu-waktu. Namun bila naik pun tidak terlalu signifikan. Oleh karenanya Anda tidak perlu khawatir, sebab tarif tersebut termasuk terjangkau. Ketika masuk ke objek wisata, Anda akan disambut oleh gerbang gua berlorong dengan bangunan mulut ikan hiu. Gerbang ini seakan menggambarkan identitas pantai batu hiu, dan membenarkan legenda yang beredar. Bentuknya ini cukup nyata karena dilengkapi dengan gigi-gigi tajam seperti ikan hiu. Para wisatawan akan menemukan wahana lain di ujung gua tersebut. Sebenarnya masih ada beberapa gua indah yang ada di sekitarnya. Warga setempat pun mempercayai bahwa salah satu guanya terhubung dengan gua di pantai utara Cirebon. Selain gua mulut hiu, dan pemandangan batu karang yang bentuknya mirip dengan ikan hiu, daya tarik dari objek wisata ini adalah panorama hamparan luas lautan samudera Hindia. Anda dapat menyaksikan deburan ombak kencang yang menghantam batu karang, dan birunya lautan yang menenangkan hati dan pikiran. Pemandangan ini akan semakin menakjubkan ketika Anda datang pada musim kemarau, di mana langit berwarna biru cerah tanpa awan, dan memantulkan keindahannya pada lautan. Untuk menikmati semua kehebatan ciptaan Tuhan tersebut, Anda harus menaiki bukit kecil yang ada di situ. Tempat ini juga menjadi spot foto terbaik dengan latar belakang lautan. Sekitarnya pun akan terlihat struktur-struktur tebing yang juga memanjakan mata. Anda pun dapat menyusuri daerah pantainya, akan tetapi dilarang keras berenang. Ombak pantai selatan yang berkaitan langsung dengan samudera Hindia ini, dikenal ganas dan bergelombang tinggi. Sangat berbahaya dan risikonya tinggi, apabila Anda berenang di sana. Belum lagi bebatuan karang di sekitarnya cukup tajam. Sensasi lain yang tak boleh Anda lewatkan adalah, pemandangan matahari terbenam di ufuk barat. Momen-momen seperti ini banyak dinanti oleh para wisatawan. Dengan menaiki bukitnya, Anda dapat menangkap saat-saat matahari terbenam indahnya. Warna biru langit yang perlahan-lahan berubah menjadi jingga tentu sangat mengesankan. Jangan lupa abadikan dengan memotret atau mengambil video. Masih ada lagi daya tarik di sekitar objek wisata ini, yang jarang dinikmati oleh orang awam, yaitu konservasi penyu hijau. Tahukah Anda bahwa ada penangkaran penyu di 15 km sebelah barat pantai Batu Hiu? Anda berkesempatan untuk mengunjungi penangkaran ini tanpa dipungut biaya, alias gratis. Para pengunjung pun diperbolehkan, untuk menyentuh dan memberi makan penyu. Jika beruntung, Anda pun bisa ikut melepaskan bayi-bayi penyu, ke pantai menuju lautan lepas. Bagaimana? Sangat menarikkan objek wisata pantai Batu Hiu. Tambahkan tempat ini ke daftar kunjungan Anda sewaktu liburan. Selain menikmati pemandangan lautan, Anda akan memperoleh pengalaman baru dengan mengunjungi konservasi penyu hijau yang sudah langka. Demikian pembahasan tentang Pantai Batu Hiu yang penuh dengan legenda, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya, silakan bantu kami dengan cara subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya.